Hai guys welcome back with me di rl 23 sekarang sudah ada paket di depan saya yaitu paket TWS Airboom Phantom dari Viata. oke okay, uh, ini dibelinya dari Tokopedia dengan harga Rp 699.000 guys ini harga aslinya kalau dari toko Vieta indonesia indonesianya itu 1.499.000 dan ada diskon jadi 699.000 langsung saja kita akan buka kita bukanya dari sini aja ya guys dari atas sambil membuka ini jangan lupa kalian subscribe subscribe biar saya bisa lebih semangat lagi mengupload jadi. Di sini packagingnya ada kotak kecil tambah dengan bubble wrap, ini guys. Jadi bubble wrapnya rapi dan tidak terlalu tebalnya hanya satu lapis. Kira-kira satu lapis, kita langsung buka aja ya. Jadi seperti ini ya, dusnya itu warna hitam kuning. Tuh. Ini dia penampakan Dari dusnya TWS album Phantom Dari Viet Kita langsung buka saja plastiknya Biar tidak silau guys Oke okay. buka dulu nah kalau begini kan sudah tidak silau seperti tadi ya oke okay, di sini wow di bagian bawah ada tulisan yang mengkilat yaitu 8 hours playing time dan juga 12-in-1 Touch Function Dari bagian kiri ada tulisan Airboom Phantom Sound Beyond Excellence Dengan background warna kuning Bagian belakangnya ada tulisan Airboom Phantom Viata lagi Beda dengan yang bagian depan, yang bagian belakang ini ada um, foto produk yang telah dibuka. Kalau yang di depan kan yang masih ditutup ya. Di sini juga ada live battery, super mini, intelligent charging, secure fit design. Kita akan langsung buka saja. Agak ini ya, sempit guys langsung buka jangan lupa subscribe ini dia wow dalamnya dus kuning dengan tulisan airboom phantom sound Excellent seperti yang tadi ya di bagian sampingnya Di sini terlihat dusnya terasa premium ya dengan pilihan warna yang sangat sangat baik bagian kiri kanan ada tulisan Pentem, sebagian atas kosong, bagian bawah ada tulisan Pentem. Oke kita langsung buka saja. Perpaduan dus antara warna kuning dan hitam. Oke dalamnya seperti ini, bisa kita lihat di sini ada charging case nya dan ada TWS nya sendiri sebelah kiri dan kanan beserta satu kotak dus kecil ini yang ada tulisannya di sini guys, Airboom Phantom dengan warna gold. Sangat bagus ya guys. perpaduan dua warna nih. Kita langsung lihat apa isi dari kotak ini. Ini ada kabel charge-nya. Ada ear tip untuk di telinganya yang bisa kalian pilih sesuai dengan ukuran telinga masing-masing kita langsung buka aja dan kita lihat USB type C nya guys Ini dia, oke, okay, dengan warna hitam dan ada uh, apa garis gold, garis warna emas dengan tulisan warna putih yang tertulis Fiat Type C, ya guys. Ini kabelnya, kabel USB Type C. Next, kita langsung lihat charging case nya uh, mengkilat ya guys sini charging case nya mengkilat. kalau diputar kilapannya uh, itu berputar juga guys. oke okay. dari bagian samping terlihat uh, berbeda dengan di atas kalau di atas glossy, kalau di bagian samping ini doff, lebih doff guys bagian belakang ada Port Type C, bagian atas atusan Phantom kita buka dan ini dia. Bagian depannya ini ada presentase baterai dan ada tulisan Qualcomm AptX HD. Walaupun ini sebenarnya ini bukan uh, support Qualcomm AptX HD ya guys. Ini hanya aptx, Qualcomm aptx saja, tapi tetap kualitasnya di atas rata-rata, ya guys. Ini adalah TWS-nya untuk bagian kiri dan kanan. Bagian atasnya itu ada aksen, ada efek mengkilap seperti di bagian charging case-nya. Ini seperti ini, TWS-nya, guys. Ada tiga titik pin untuk. Charge di charge, nah di dalam busnya juga masih ada. Ternyata masih ada buku panduan. Bagi kalian yang membeli airboom air Phantom ini, guys, kalian harus membaca buku panduannya ya, karena ini sangat membantu untuk touch controlnya juga. Kalau ada yang belum tahu, dibaca-baca dulu. Semuanya lengkap di sini. Ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Buku panduan ini juga sudah sekalian dengan kartu garansinya, guys. Jadi, seperti ini: buku panduannya sangat lengkap. Kita singkirkan dulu terusnya dan kita lihat ear tip cadangannya. Kita langsung saja melihat ini. Dia TWS yang sudah kita masukkan ke dalam charging case-nya. Di sini ada indikator presentasi baterai charging case dengan angka dan juga di kiri kanan ada indikator dari baterai dari TWS sebelah kiri dan sebelah kanannya sekarang kita akan coba untuk connect kita sambungkan ke HP Android Kita buka case-nya, keluarkan TWS-nya. Di sini ada lampu indikator yang berwarna biru dan merah yang bertanda itu belum tersambung dengan device manapun, ya, belum terkonek. Kita akan connect di sini, aktifkan Bluetooth dulu. Kita cari di sini. Nama bluetoothnya nya Airboom Phantom ya, guys. Kita langsung saja kita sambungkan dengan Airboom Phantom. Dan kita lihat di sini jika kalian mengklik bagian um, lututnya yang sudah tersambung, di sini akan terlihat di bagian bawah. Bisa kalian lihat itu ada gunakan audio kualitas tinggi. Jadi ini sudah support audio kualitas tinggi atau Qualcomm AptX. Oke, okay, sekarang kita akan coba untuk touch controlnya. Touch control dari TWS ini sangat sangat lengkap ya guys. Jika ingin play dan pause lagu. Kita tinggal tekan satu kali untuk play, tekan satu kali untuk pause, dan jika mau next ke lagu selanjutnya, kita tinggal tekan dua kali TWS sebelah kanan, dan jika mau kembalikan lagi lagunya, kita tinggal touch dua kali di bagian TWS sebelah kirinya, guys. Untuk menaikkan volume, kita tahan, tekan, dan tahan TWS sebelah kanan, dan untuk menurunkan volume, tinggal tekan dan tahan TWS sebelah kiri. Untuk mengakses Siri dan juga mengakses Google Assistant, kita tinggal menyentuh atau mengetuk TWS-nya sebanyak empat kali, dan kita akan langsung connect di Siri ataupun Google Assistant. Kita akan coba di sini, guys. Iron Man. Oke, okay. jadi uh, sekian unboxing. S album Phantom dari fiata. Thanks for watching. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. See you at the next video. Thank you.